Kau seperti cari yang turun dari langit, yang menemani saat aku sendiri. Kau seperti bingung. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu keadaan sehat ya. Nah, balik lagi di channelnya nya Anwar 10. 10. Jadi, kita lagi di mana nih Nadia? Ada di Bakso Berka Jalan Juanda Pondorogo. Ya. Nah, di sini tuh ada banyak banget variannya. Nah, okay. kita nanti akan coba salah satu menu best seller nih, Mas. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Yuk guys, kita langsung aja kali ya. Langsung aja. Oke. Okay. Cekidot. paling best seller ya di sini, ya, yang mana nih, Bang? Yang paling ini ya, Mbak Meteor ya, Tapi yang ada sekarang, Meteor, Meteor, oke oke Meteor, Meteor, nyoba meteornya satu ya Mas Meteor, satu Meteor, Meteor, yang mana Meteor, Meteor, Meteor, Meteor, ya sama Meteor, Meteor, satu sama minumnya es Meteor, Meteor, Meteor, Meteor, Meteor, Wow, Datu meternya yang manggil. Oke, ada Ya, kameranya yang sini paling ada. Wah, nah dia Kira -kira Mantap kamu nih. Enggak, kamu habis nggak Itu isinya apa aja, Mas? Wow. Terus ada cabenya enggak? Kecil-kecil. Rasa kecil-kecil. Oh, mantap. Iya, uh. Mas, itu satu ya. Jadi Kira -kira, Nadia, kamu habis nggak ya, tapi kalau lihat nikmatnya di bakso berkah ini kayaknya habislah. habis lah. Ya. Mau berapa porsi okay lah. oke lah. Dan harganya juga lumayan ekonomis di kantong juga. kita. Menggiurkan ya. banget ini. udah mas, langsung aja yang lainnya. Bakso iga ini. Iya oh, bakso iga. iga. Nih guys, nih liatin kameranya. Uh, mantep banget oh, bakso Igan. iganya udah dagingnya kelihatan banget oh, Gede -gede. Terus kalau yang telur puyuhnya yang mana Mas? Itu ini hmm. Oh itu telur puyuh Ini selain ini juga ada bakso yang lain ya Mas? Kayak udang, ya, ya, ya. terus keju, kayak gitu Masih banyak lagi oh, wow. Masih banyak lagi Oke okay. Oke guys, lihat kita udah pesen Agak siaran Mantap, eh, mantap, mantap Ada Dasar telur puyuh, dasar iga, slice one. Ya sapi. Ya, sapi, ya sapi, mangga sama media. Mas, gas aja. Ini kayaknya aku udah enggak sabar nih nah. pengen nyobain. Oh. Mas, aja kita. Udah, oh kita langsung nyobain gas yes. Yang udah kita pesan. Oke, okay. mantap-mantap. guys jadi menunya yang kita pesen sudah datang, datang. ada bakso meteor ya. bakso iga sapi okay. sama bakso telur buyu nih wow. nah, udah nggak sabar yuk kak, kita Oke. coba aja lanjut oh, ngomong-ngomong ini kan ada tiga ya satunya buat siapa buat kita berdua lah, ya kita harus kan berdua aja kita harus habisin, oh, kita habisin. <laughs> oke, nah. eh kalau masternya guys belum dilepas, kita mau makannya ya ada yang lupa lagi enggak? bismillahnya belum Ayo, bismillah dulu kita kasih ini enggak, aku mau nyoba yang ori aja dulu oh yang ori, oke kita mau pakai gecap? Mau tapi kayaknya dicoba ori dulu deh. Oh, Itu ya. adalah kunci kenikmatan hakiki. yang gimana rasanya tadi? Nah, Bismillah. Hmm, hmm. enak oh. banget ini. Wow. Dagingnya kerasa banget. Baksonya empuk ya. banget. Bang, bang. Ini basa, ini paling gede nih maksudnya ya gimana? cara masuknya nih ya? <laughs> susah ya, eh jatuh guys si, belum 5 minit ya mbak Soe kan, mm -hmm. Mantep, kan? Mba, so, berkah rekomendasi sekali guys ini mm. ya, buat kalian ini datang jadi langsung aja kesini ya Halo semua teman-teman yang kesini yuk <laughs> nah, mari kita makan dulu segini Mas. besarnya gak terlalu mahal loh iya dan harganya juga pengemis guys enak banget ini kalau kalian ya. suka pedas nambah sambal lagi oh sama sambal Mau dong. Ini suka sambal. Suka pedas. Suka pedas ya. ya. Aku suka baksonya, nggak suka harapan. is <laughs> Harapan biasanya palsu deh. Oh gitu ya. uh. suka, ya. Adminnya mungkin kali ya yang meresahkan. Oh, oh. Ori aja enak, apalagi tambah bumbunya. Wow. Hmm. Oh, okay. Dia juga harus coba yang ini. Boleh, boleh, boleh. Harus dicoba itu. Hmm. Mantap. Boleh. Ya? Boleh Hmm. Mantap, teman mantap. Jangan baper, ya. jangan baper. Tenang aja, baksonya bikin kenyang kok. nggak bikin baper. Mantep, mantep. Bikin gobius. Bikin hmm. gerak, guys sini juga kalian ada bakso mete, bakso iga sapi, bakso telur gulung, masih banyak lagi. ada bakso api sapi, ada... bakso udang, hmm, ada udang. isi keju juga ada. isinya itu variannya macam-macam guys, banyak banget. banyak banget ya. iya jadi kalau kalian kesini itu nanti nggak bakal mati gaya deh. wow. banyak banget variannya. banyak banget ya. Pelayanannya juga oke okay banget, kita nggak perlu nunggu lama, mantep deh. Hmm, kenyang hmm. hmm. banget sembah. Hmm. Tadi yang baksonya gede gitu hmm. nah. hmm. hmm. kan? Habis. Habis tinggal segini. Bersih, tak tersisa. Segini. Dah terbukti bakso berkah hmm. Ponorogo Nikmatnya mi nggak minta. Masya Allah. kalau orang Jawa gimana? Joss. Joss kotas kotas. Joss kotas kotas. <laughs> Joss, Joss gandos. Joss gandos kotas kotas. Hmm. Nggak jadi aduh bikin Mereka gerah, Yuk kita bagi dua yuk, nah. yuk, yuk. Hmm. mantap mantap teh. mantap banget. habis nggak tersisa guys tinggal, kewanya, guys. tinggal, kewanya. tinggal kewanya, guys. Ini dia gimana nih kak bisa dicoba lagi nggak nih Yuk teman-teman mm -hmm. gas kesini nih. Ya. Tempatnya di ada jalan... di Jalan Juanda, Juanda. Mm -hmm. Tonatan Ponorogo. Ponorogo. Yang ini recommended banget ya. Dan, mm -hmm. dan ini malah, buat semuanya ya yang sudah nonton video ini. Pokoknya nonton sampai habis Sampai habis akhir, sedikit, ya. nah bener. Jangan like, comment dan subscribe Setelah ya guys. Ya. Terima kasih, see you. See you guys. Bye-bye. See you next video.